Allah membuka jalan orang bukan Yahudi, percaya Yesus. Kisah para rasul 14 ayat 8-10, ayat 19-23, ayat 26-28. Di listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan.